mati pak lagi ya kita Tepuk tangan buat para kita, sisi yang mana saja, namanya juga hajar dewan cara. Marta Kristina mana Marta Kristina yeah! Raden Raden Kartini, di Poligod Kita persilahkan dulu dari diberi ke sana satu kali Para sepahlawannya <tuh> Di China, kita. 아기가 <laughs> 왜